Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Aktris Nigeria Mercy Aigbe menjadi mualaf dan berganti nama Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak selebritas yang masuk Islam Aktris Nigeria pemenang penghargaan populer, Mercy Aigbe telah masuk Islam Ia kemudian mengubah namanya menjadi Haji Aminah Insya Allah, nama baru saya Haji Aminah Mercy Adeoti. Minah dengan H, kata aktris itu dalam sebuah video yang sedang tren di media sosial, dilansir about Islam Aikbe yang mengumumkan keislamannya setelah berbagi kisah di acara Ramadan mengaku sangat bahagia dengan keislamannya Dia merasa hidupnya kini telah lengkap Ini sebenarnya adalah ceramah Ramadan pertama saya dan kemudian Ramadan adalah salah satu rukun Islam ini seperti mengumpulkan orang dan membiarkan mereka mengetahui apa yang Allah katakan, sehingga kita bisa mengikuti aturan yang telah Allah tetapkan. Jadi saya sangat senang orang-orang yang kami hubungi datang ke sini, ujar dia beberapa bagian video. Sebelum menjadi Muslim, Aikb menikah dengan seorang aktor Muslim asal Nigeria, Kazim Adeoti. Selama beberapa tahun terakhir, semakin banyak selebritas yang masuk Islam, bergabung dengan agama yang tumbuh paling cepat di dunia. Di Nigeria, selebritas Nollywood, sebutan untuk perfilman Nigeria, juga menjadi bagian dari ini, dengan banyak dari mereka membuat keputusan menerima Islam sebagai keyakinannya. Vivian Mechie, Liz da Silva, dan Lola Alau adalah sebagian dari mereka yang mengambil keputusan untuk menjadi Muslim.